Kucing Japanese Bobtail adalah salah satu ras kucing yang paling unik dan terkenal di Jepang. Mereka memiliki sifat yang cerdas, lembut, dan penuh kasih sayang, serta sangat aktif dan suka bermain. Selain itu, kucing Japanese Bobtail juga memiliki keunikan dengan ekor pendeknya yang hanya terdiri dari beberapa ruas tulang. Tidak seperti ras kucing lain yang memiliki bentuk ekor yang bervariasi, ekor pendek kucing Japanese Bobtail merupakan ciri khas yang membuatnya mudah dikenali. Dalam sejarahnya, kucing japanis Bobtail sering dikaitkan dengan kebudayaan Jepang dan diyakini telah ada selama lebih dari seribu tahun. Mereka sering muncul dalam lukisan dan karya seni Jepang tradisional serta menjadi subjek legenda dan cerita rakyat. Kucing Bobtail juga dikenal sebagai kucing yang menjaga kuil dan menjadi simbol keberuntungan di Jepang.